Ayah gak diculik Lalu kemarin kamu berapa hari menghilang kemana? Oh my god kepo banget deh bapak ya Ya iya dong kita kan di PS segala macem gitu Kepo Kepo Kepo Oke Yogi Ketro ya <tip> <tip> oh. okay, Gaul, gaul ga merupakan Keto diet. Bapak, kalau keto, aku kan memang udah keto alias aku keliatan mbak. Oh iya. Yeah. Keto. Itu keto. keto. Sorry, sorry, I'm sorry, I'm sorry. Beru-beru yeah. ini baru aja baru ini. Gue aku supaya gaul sama dia. Suka gaul. Oke, okay, oke. Okay. Beru-beru. Beru-beru. Eh, berarti lebam. Yeah, Beru-beru. Kamu dan teman-teman deket kamu yeah. baru aja julen-julen ke yes. merike, yes, yes, yes. berarti deket banget deh. Yeah. Oh. Lu lama-lama malah jawab, <laughs> bukan jawab ya. Uh -huh. Ya yeah, kita kayak kayak gimana ya? Kayanya kayak butuh, butuh Allah <laughs> buat yeah. kayak, you know what? Yeah. kayak gini loh. Pas gini ya buat apa lu bekas kemarin. <SILENCAN> Maksudnya lo kan jalan-jalan yeah. gitu loh, ya yeah. sama teman-teman lo just like yeah, yeah holiday yeah. whatever. Iya. Yeah. So he supposed to apa ya? Yeah. upload share ke teman-teman lu tuh. Iya yes. iya. Ya, yeah, sementara teman-temannya dia upload gitu kan kayak, <SILENCAN> Iya. Oh. Kayak ngerasa yeah. enggak dia ngerti. Bener gitu bener. Udah ngomongin Auntie Ter. Aduh, aku cuma enjoy time aku dan ditambah aku tuh emang lemot masa. Lidah lu pendek-pendek padahal. Enggak ngomong standar aja enggak bisa. Bisa bisa bisa bisa. Eh, singing racing Batman. Kataku lo bawa motor jip kemarin, ke bawa motor jip. Ya kalau ke bawa motor jip ngomongnya, eh lo totok. Kencang banget ya. sudah beberapa kali menjadi pengisi suara. Salah satunya film Mulan. Oh iya, benar. Coba dong dikit teh aku mau denger dong ketika kamu jadi Mulan di sini. Yang Jadi, itu, tuh, ya. Oh, uh, uh, uh. beda-beda mulan. mulan itu. Beda. Ini, mulan. <laughs> Ini mulan Disney. Itu mulan jam lima. <laughs> <laughs> mulan, mulan, mulan. <laughs> okay. Oh, kalau Kalian itu oh, semua... yeah. oh, kalau jam oh, kayak gimana? oh, oh, oh, oh, ini berhubungan dengan Mulan oh. juga Mulan apa nih? Abis sahur Mulan, <tuh> Ramadhan <tuh> Mulan Tiduran Yuki keturunan ramen ya? Kalo ramen? Jepang Oh, oh Iya bener sih ramen dari Jepang Iya Terus kalau keturunan Cina kue tiap gitu <tuh> <tuh> <tuh> ah, Langsung negaranya dong Iya Aneh-aneh ha Tetes Ya Jawab dengan cepat Siapa nama Ibu Nobita Siapa Hah. siapa nama ibunya? Iya. Ah, Kokorono Tomo? Bukan. Ah. Salah. Bu. <laughs> oh. nama? nama ibunya? Iya. Miyako. Ya. Itu, rice cooker. <laughs> ah. Gunung Fuji itu ya. ada dari kapan? Nah. Ada dari dia lahir, Pak. Salah. Salah. Dari kapan? Semenjak dia muncul sama Torik. Aaaaah. Yeah. Ah. Ah. Ya, apa apalagi dong. Ya aman. Di Jepang kalau makan daging mentah atau ikan mentah itu hal yang biasa. betul Kalau dia nggak makan gimana? Puasa. Betul. <tuk> nah kan rumah Suneo sama rumah Nobita dekat. Kenapa Giant tutup? Nah. <tuk> Kalau gitu saya harus melaporkan kepada ibu ya. bahwa anda baik-baik saja. Kamu baik-baik saja. <tuk> <tuk> oh ini remix. Iya, oh, ya. kan, remix. Bilang, ya baik, kan dia yang baik-baik. <tuk> Tapi yang nyanyi itu pingkan mambo, bukannya di sembako. <tuk>